Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wassahbihi wa mawalah wa mawala wa, wa illa billahi wa ba'du Taib kita lanjutkan Kajian Kajian kita bahas masyarakat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Kembali kita urut sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya kita lebih mengenal lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan pentingnya belajar sejarah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 Sepertiga Al-Quran bicara tentang ahkam, hukum-hukum. Dan sepertiganya lagi bicara tentang sejarah. Qasasul Ambiya, kisah-kisah para Nabi. Dan itu tarikhah Al-Quran. Baik, kita mulai, kita runtun sejarah ini dari awal. Sejarah Nabi Alaihi Wasallam tidak lepas daripada sejarah Ibrahim Alaihi Salatu wassalam makanya kenapa di dalam salat ada namanya shalawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim karena sejarah Rasul tidak bisa kecuali ada kaitan erat dengan sejarah Nabi Ibrahim Khalilul Rahman alaihimassalam Ibrahim a.s. kita akan runtun singkat-singkat saja tolong ditulis yang penting-penting nanti karena ada ujiannya ketika Ibrahim a.s. menikah dengan Siti Sarah Allah tidak karuniakan anak sama sekali kecuali setelah lahirnya Ismail dari Hajar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 Makanya Allah mengatakan Wa'id yarfa'u Ibrahimul kawaida min baiti wa Ismail ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bukan membangun karena sudah ada pondasinya meninggikan.